Gulonun, kembali lagi di channel ini, fakta dunia gaib dan bersama saya lagi. Dan kali ini saya ingin membahas sekilas tentang Nyi Blorong. Kalian tahu nggak sih, kalau di Tanah Jawa, itu sering rakyat-rakyat Jawa itu mengetahui cerita-cerita Nyi Blorong. Yang dianggap ratu pesugihan, ratu kemewahan. Kalian tahu nggak sih, siapa itu Nyi Blorong? Dari mana asalnya? Mari kita bahas. Blorong itu sebenarnya bukan anak Nyi Roro Kidul, bukan anaknya Nyi Roro Kidul. Blorong adalah seorang patih atau senopati setia dari Nyi Roro Kidul dan Blorong ini sendiri menjadi abdi dalam Nyi Kidul sudah ratusan tahun, bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan. Tapi ratusan tahun, bayangan saja sudah mengabdi ratusan tahun. Kan berarti kesetiaannya benar-benar teruji kan? Bahkan saking setianya Nyi Blorong kepada Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong rela terluka dan rela mati demi ratunya. Dan Nyi Blorong di istana Nyi Roro Kidul sana, dia adalah seorang patih atau senopati. Yang memimpin pasukan-pasukan siluman ular, Nyi Roro Kidul. Dan Nyi Blorong ini sendiri juga merupakan wanita yang perkasa dan kuat, seorang pendikar. Saking setianya kepada Nyi Roro Kidul, akhirnya Nyi Roro Kidul membuat istana kerajaan khusus buat senopatinya yang setia, yaitu Nyi Blorong. Dan lalu istana kerajaan itu diberi nama Selokencono yang terbuat dari kemegahan dunia, terbuat dari emas dan perak. Selokencono ini sendiri menjadi istana Nyi Blorong. Dan Nyi Blorong diresmikan oleh Nyi Roro Kidul sebagai penguasa Selokencono Dan siapa saja yang memusuhi Nyi Roro Kidul itu juga akan menjadi musuh Nyi Blorong. Karena semua musuh-musuh Nyi Roro Kidul itu juga merupakan musuh-musuh Nyi Blorong. Dan Nyi Blorong ini sendiri sangat naat dan patuh kepada Nyi Roro Kidul. Hanya saja, karena pasukan-pasukan ular Nyi Roro Kidul dibawa oleh Nyi Blorong, sehingga tinggallah pasukan-pasukan lampor Nyi Kidul yang ada di istana Nyi Roro Kidul. Sedangkan pasukan-pasukan ular Nyi Roro Kidul dimiliki oleh Nyi Blorong. Dan sebenarnya Nyi Blorong itu sendiri istananya itu juga ada di laut Kidul. Ada di laut Kidul. Walaupun sama-sama di laut Kidul, tetapi secara gaib itu beda tempat. Kalau istana Nyi Roro Kidul bernama Tertoka Dasar atau Istana Bawah Laut. Sedangkan istana Nyi Blorong adalah silo Kencono, atau Istana Kemegahan.